Oi ikas Ku saya es rommare dengan sebut kau esih Demi jangan lupa bahagia. Maka nerakin susah menderita kuasa setan padjar. Malam obat mina udni nakronat bosik oseka. oseka. También hay que Terbangnya sesa Mungkin ini yang orang bilang.